Halo teman-teman, jumpa lagi ya, kali ini saya akan uh, tutorialkan cara pemasangan lampu kolong di mobil Xenia Avanza ya dan sebelum kita lanjut jangan lupa teman-teman like, comment and share serta subscribe ya dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu dapat update video dari channel ini dan tonton terus ya video ini, jangan di skip agar tidak gagal paham Oke okay, teman-teman sebelum kita mulai memasang ya kita persiapkan dulu peralatan yang dibutuhkan ini ada lampu LED warna ice blue ya nah ini ada empat nanti kita pasang di sebelah kanan dua dan di sebelah kirinya dua biar e, nyalanya bagus terang ya ini ada kabel juga ukurannya disesuaikan aja ini untuk penyambungan lampu yang sebelah kiri ke e, kolong yang sebelah kanan ya ini ada juga double tip 3M ya untuk merepelan lampunya nanti dan ini pemotong kabel juga ada selakit listrik ya untuk membungkus sambungan kabelnya nanti oke okay, teman-teman langsung aja ya kita buka eh, cup dashboard dulu yang di sebelah sini nah ini kita akan coba buka ya nah ini dashboardnya sudah kita buka ya teman-teman untuk pemasangan lampu kolong ini kita langsung ambil aja dari lampu kabin ya kita langsung cari jalurnya lampu kabin biar lebih gampang lebih mudah ya nanti kita akan buka dulu ini panelnya yang di sini ya samping sini ya kita buka perlahan karena kabelnya ada di dalam sini Nah ini karetnya sudah saya buka, sekarang eh, kita buka kabnya ini ya, pelan-pelan Nah, sudah mulai terbuka ya Oke, kita cabut pelan-pelan, nah sudah terlepas ya teman-teman ya Nah, di situ terlihat, bisa kita lihat ya, ini adalah jalur lampu kabin dari mobil Avanza Sonia kita lihat dulu, ini ada kabel warna hijau ya, dan warna putih garis biru. Nah, dua kabel ini nanti yang akan kita sambungkan langsung untuk e, lampu kolong. Ya, ini sudah saya kupas, ya, sedikit dari kabel hijau dan kabel warna putih garis biru untuk penyambungan lampu kolong. E, kenapa saya kupas sedikit aja? Ini cara agar lebih memudahkan aja, ya. Nah nanti setelah kita sambungkan kita masukkan jalurnya ke bawah ya nah, Ini kabelnya Oke teman-teman kita sambungkan ya Nah ini sudah tersambung ya Keduanya kita akan coba hijau dan enggak perlu putih list biru kita coba tes dulu ya sambungkan langsung ke lampu lidnya lampu kolong ya kita ini sudah saya sambung kita pasang sebelah kanan dua oke teman-teman langsung aja kita sambungkan ya ya nyala ya teman-teman ya ternyata sambungannya nggak bener nah, sekarang kita solasi dulu dari sambungan yang Jalur lampu kabin kita isolasi biar aman. Sudah selesai ya, teman-teman? Kita isolasi kapan? Nah, setelah itu, untuk kabelnya, kita langsung masukkan saja ke cari celahnya di ke bawah ya. Nah, itu terlihat sudah turun ke bawah kabelnya kita tarik lahan nah, terus ke bawah sini ya nanti dari sini langsung kita sambungkan ke lampu led ya sebagai informasi ya teman-teman kenapa saya langsung ambil eh, melalui jalur kabel eh, dari lampu kabin ya untuk teman-teman ketahui ya karena ini cara yang paling mudah dan sangat mudah ya teman-teman ya nah oke okay, udah kita sambung nyala ya berarti berhasil dan kita langsung sambungkan ya wuuh warnanya keren ya warna es blue warna yang dihasil dipakai untuk lampu kolong ya teman-teman ya oke okay, kita langsung aja di isolasi teman-teman ya sudah selesai kita isolasi setelah itu kita pasang double tip ya untuk merekatkan ke dashboard bawah nah kita pasang di bawah sini ya teman-teman ya oke nanti yang satunya di sebelahnya kita pasang ya Wah cantik banget warnanya, ya. Nah, ini kabel eh, sambungan ya untuk ke lampu kolong yang sebelah kiri. Ya nah, sebelah kiri sini ya. Si gelap belum kita pasang lampunya. Eh, kita sambungkan dulu ke lampu dashboard yang sebelah kanan ini ya. Lampu yang kedua ini kita sambungkan ke kabel yang sebelah kiri tadi ya. Ya sudah sambung sekarang kita pasang dapetit untuk kita rekatkan ke bawah dashboard. Ya. Kita pasang di sebelah sini ya. wow keren banget oke okay, sudah selesai yang sebelah kanan sekarang kita tutup lagi ya kita tutup semua ini juga kita tutup dulu karena nanti tinggal penyambungan lampu kolong yang sebelah kiri ya oke okay, selesai kita tutup nah ini kabel yang di sebelah kiri ya kita akan pasangkan lampu kolongnya yang sebelah kiri teman teman langsung aja kita sambung nah nyala ya teman temen ya tapi tidak ada masalah kita langsung sambungkan oke nyala ya kita langsung isolasi aja kita isolasi teman-teman ya kita pasang lagi pakai perkat dan ya untuk menempelkan lampunya ke dashboard ya kita tempel di sini teman-teman kita pasang dua juga ya sebelah kiri ya biar lebih terang ya Nah ini kita tempel di sini Wah keren banget ya teman-teman ya nah, yang satunya juga kita langsung pasang di sebelahnya ya oke okay mantap mantap ya guys teman-teman bisa lihat ya ini penampakannya dua lampu yang sudah kita pasang di kolong sebelah kiri kalau dari atas tempat duduk kita lihat partainya seperti itu ya nah, kita coba buka pintu mobilnya ya apakah sudah sesuai? Oke okay, teman-teman ya Saat kita buka pintu mobil Lampu kolongnya langsung nyala Dan bila kita tutup pintunya Setelah itu kita on-kan kontaknya Otomatis lampu kolongnya akan mati ya Nah mati ya teman-teman ya Gimana? Mantap Ini cara mudah pemasangan lampu kolong Thank you